Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.72092 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.71850. Sekian analisa forex untuk tanggal 5 Januari 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212.